Oh ya Sangat besar perhatian beliau Ajo, terhadap seni. Oh iya, seperti put, bunda putri putri sosok ini isinya Pak, Pak, luar biasa beliau Bali. Kena surya Saya sebagai pengamat seni rupa mengenal Pak Wayan Berantriyasa memang sejak tahun 2000, 21 tahun yang lalu. Cukup lama. Beliau ini saya kenal memang kesehariannya adalah menulis, melukis, membaca. Beliau sekarang ke masih tetap demikian dan saya bangga sekali. Beliau bisa menuliskan pengalamannya dalam sebuah autobiografi yang ketumbenan juga. gitu ini, ini, ini prosesnya panjang sekali. Iwayan Beratiyasa alias Yan Berias adalah seorang pelukis senior asal Banyarlangon, desa kapal Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Beberapa waktu yang lalu, pelukis yang masih suka kesana kemari dengan sepeda motor di usianya yang sudah menginjak 78 tahun ini sempat menyampaikan kepada saya draft buku biografi yang ditulisnya sendiri. Begitu mendapat kabar bahwa buku itu sudah dicetak, saya pun bergegas datang ke rumahnya dan seperti biasa percakapan santai pun mulai berlangsung. Adapun judul bukunya adalah suka duka pelukis dan mantan jurnalis biografi Wayan Brata Yasa seperti apa sejatinya suka dan duka kehidupan yang pernah dijalannya Silakan ikuti obrolan santai kanal balijani dengannya berikut ini Hai itu mantan pegawai negeri Kok sekarang malah disebut-sebut suka e, maestro saya, seni lukis gitu balan <laughs> saya pribadi ya emang aneh nih saya lebih bangga, lebih senang disebut seniman gitu, pelukis daripada pegawai negeri ya. kalau jadi pegawai negeri kan biasa, biasa biasa saja. saya jadi pegawai negeri itu ya pengabdian lah, pengabdian apa yang saya bisa kerjakan di Pemda, Wadung, waktu itu di rumah saya kebetulan senang nulis. saya itu makanya dari permulaan sampai pensiun tetap di umas. <laughs> jadi foto, fotografi dan nulis berita itu memang obi. Kalau saya disuruh eh, di, di bagian apa yang basah istilahnya, saya tidak mungkin tidak bisa. Kamuarnya di di dance pajak jadi bagaimana udah ya atau di nasi yang pada uangnya, saya nolak itu. Memang dari kecil saya hobi melukis, menggambar istilahnya. Itu juga itu menulis saya. gitu. Uh, kalau di SD kan waktu di SD SMP SMA saya mengarang senang. Hmm. Kalau disuruh membuat kalimat umpamanya contohnya uh, buat coba kamu karang yang ada uh, apa kata-kata uh, budaya, umpamanya yang menyangkut seni budaya. Saya tulis, diperiksa oleh guru, wah bagus, nah dari sana bahkan Ya itu saya, memang di pegawai negeri itu saya cuma ada rasa pengabdian gitu, kepada negara dan masyarakat, itu aja. Kalau dipanggil saya sering sama kebang itu ya, sembunyi, kamu kerja di mana, oh saya melukis. Padahal saya jadi pegawai. Orang, orang biasanya bagian besar orang senang disebut pegawai ya apalagi dia megang jawab orang bapak bos ini gitu. senang saya nggak saya melain lucunya ya Pak, Tut, maaf ya saya merokok ya <laughs> uh, lucunya dulu saya tulis di buku-buku biografi itu ya menolak jadi camat itu judulnya <laughs> saya saya oleh kepala bagian Uh, kepergawaian, ibu lus, urutica namanya orang Manado Berapa tau, kamu sekolah ya? Sekolah apa, bu? Sekolah di no, APDN dalam negeri. Kamu nanti kalau tamat jadi camat. waduh, <laughs> mabuk, saya saya ada bakat jadi pemimpin jadi camat Aduh, saya pertamanya saya kecil begini, jadi memimpin Saya tidak suka memerintah. Saya senang, prinsipnya saya senang, jadi budayawan seniman hmm. jadi pelukis jadi melukisnya sejak kapan Pak? jadi melukisnya kalau melukis pakai pensil konti ya waktu SMA saya bisa melukis potret lewat pakai pensil konti warna itu malahan ada dikoleksi oleh oleh satu kantor di Kesiman ya kantor SKB ya kelompok SKB pernah namanya, kelompok belajar itu. Nah itu saya disuruh melukis tokoh-tokoh nasional ini ya, seperti presiden, uh, tokoh-tokoh, anus, siapa, namanya itu. Ki Hajar Dewantara, Raden Najeng Kartini, dia ya. tokoh-tokoh siapa, nah, saya, saya siapa, siapa, di siapa, di, di, sebelah, di sebelah barat. Kantor siapa, dan siapa, siapa, siapa, siapa, Nah dari sana, uh, pakai cat akhirnya kan, pakai oil finding, pakai akrilik gitu. Setelah setelah saya uh, tamat SMA, waktu SMA sudah senang gambar. Kebetulan guru saya waktu di SMA, salah-salah ya Pak Prawoto namanya, tamatan Nasri Yogyakarta, dia orang, beliau orang, orang Solo. Dia meng mengajar menggambar di waktu SMA. Saya dinilai <laughs> baik oleh beliau. Tahu nanti uh, kamu cuma di sini, di ke UNUD ya? Apa itu Pak? UNUD <laughs> ya? di sana, dari Seni Rupa. Fakultas Teknik uh, Jurusan Arsitek, Sivil dan Seni Rupa. Oh, jadi kuliah di sana, Kebetulan saya, yaitu Pak Proto, Kebetulan saya, di sana, di saya di Pak di sana, di sana, di sana, saya dosen seni rupa di Rupa di UNUD. Sekolah di sana ya, oh iya pak, baik. Nah akhirnya saya testing di UNUD, eh, Setongkaru lulus ya, akhirnya pernah mengenyam pendidikan di di fakultas seni rupa Universitas Sudayana. Pak, pak Prabowo di sana ngajar, ketemu lagi. Waktu di SMA beliau ngajar, waktu di UNUD juga Bersen. belajar melukis itu ceritanya itu Pak Iya iya ya, ya kalau saya lihat dari lukisan Pak Wayan tuh kelihatannya beragam ya, sebenarnya Pak Wayan itu termasuk aliran apa gitu pelukis yang nah, ini, aliran apa kadang-kadang orang eh, apa orang lain kagum ya bukan saya mengagum diri sendiri dibilang oh atau kamu ini banyak aliran bisa <laughs> ya banyak aliran melukis potret painting, potret painting, lukis lukis apa lukis, lukis, lukis, lukis, lukis pemandangan alam panorama lukis objek objek wisata gitu itu itu itu, itu naturalis yang itu pak de The... naturalis. naturalis saya lukis naturalis kayak naturalis saya kayak foto lah tapi di kanvas Uh, ya melukis wayang Kebetulan guru Ya wayang saya, kamasan juga itu ya. Bistugur, ya Guru saya itu dosen di luar biasa Saya tulis di buku itu hmm, ya, ya. Bistugur, Dosen luar biasa Beliau taman SMP jadi dosen hmm. Dosen Teng. luar biasa Iya luar biasa dosen Beliau dah yang ngajar wayang Gaya kamasan, gaya beliau kamasan. kan dari Tunggung hmm. Beliau pinter gambar wayang Arsitek juga kan Nah beliau bagus Kenapa wayang tidak itu. melanjutkan gaya kamasan itu oh tidak hanya obi aja kadang-kadang ada orang yang pesan Pak Tert uh, bisa melukis gini ya Dewata Nusamo apa melukis mah berataranya seperti itu ya Pak Tert kan sudah foto tadi ya itu ada beberapa sulingnya ya mangku perando ngomongan um, lukis Dewata Nusamo lukis wayang ya gaya asal. itu oh, <laughs> kok bisa ya gitu dia lu memang saya rajin dong, ya. orang ya ya bermacam gaya bisalah abstrak tapi yang lebih bahwa yang suka itu yang naturalis gini. ya naturalis itu naturalis kan umum Pak ya, tapi lebih banyak orang pura, umum bisa menikmati kurang bersuci gitu ya lebih usata, ya puro dan sekarang malahan sudah dapat sertifikat Pak dari haki dari dari Kementerian Hukum dan HAM dari Jakarta, saya dapat hak cipta Pak Gubernur yang mencerahkan tanggal ya. 7 Januari tahun Iya, Di bedang nah, seni lukis? Ya. ya, waktu saya pamer di Bentara Budaya ya, itu yang saya pamerkan dilihat oleh KUN oleh KUN Natyano aliran begini katanya belum pernah ada ini Pak Landus yang memberi judul aliran uh, tradisi modern gitu. Hmm, iya. Jadi, dasarnya tradisi cerita rakyat, ya seperti yang di belakang itu. Pak Wayan ini. Ah, iya. tapi bisa iya. lihat Pak melukis hal-hal yang seperti Pak Antonio Blanco, yaitu yang... Saya senang dengan gayanya Antonio Blanco. Saya sering dulu, cuma saya dulu hidup. Buka-bukaan gitu ya? Iya, iya saya patutkan dah tahu. Saya satu bilik itu ada lukisan khusus nudis, lukisan ada satu bilik. Emang pernah ada yang pesan itu gimana? Itu saya yang untuk ya. Tapi nyatanya ada orang yang minat. Seperti Gusomio itu dulu ya. Yang punya galeri Itu dibeli. Ada juga teman dari Bangli Lee memesan ya lukisan lanyang itu Pak Prato lukis lanyang begini ya dia kasih contoh ya saya lukis menurut selera saya sendiri tapi orang yang memesan ini uh, meninggal <laughs> meninggal mati dia lukis masih saya simpan itu kalau dia masih hidup mungkin sudah pindah hidup, ke rumahnya di lukisan itu Nah kalau dilihat dari buku, fotobiografi sering tahas tapi yang Kayaknya banyak teman-teman yang Selebriti, dan batas Bagaimana? Bagaimana ceritanya bisa dekat dengan orang-orang Seperti itu Ah, Itu memang beliau Ada yang order Disuruh gitu ya, ya. Ada yang Saya cuma iseng-iseng kamar -iseng Lukis wajah-wajah beliau ya. Artinya Contohnya ya, Contohnya Contohnya eh, Pak Gubernur, pasti kau pernah saya lukis wajah beliau. Mantan Gubernur Mangku, Mangku pasti ya. Pak Dewo Brado pernah saya lukis wajah sama istrinya. Cokrat, cokrat pernah jadi bupati yang Puri Satrio itu, pernah saya lukis. Artis-artis ya, ya. juga sama istrinya. Artis-artis juga ada yang pak. Ya, artis-artis seperti Maya Ruwantir itu pernah itu. Hmm. Nah, itu saya iseng, tidak disuruh, Pak. Maaf ya, ya tidak ya. disuruh tapi saya terus ya, boleh saya bilang ya mohon bantuanlah kepada beliau uh, di samping umpamanya pak dewa kedewa Bupati Bandung, ya pak ali putra itu kan bupati beliau tidak tahu saya melukis seperti wedokarno ya nongkok hmm. kita itu aryo wedokarno tidak tahu saya melukis cuma beliau tahu itu saya jadi wartawan Jero Aceh juga pernah saya lukis hmm. uh, Itu saya melukis itu Cuma untuk perkenalan Pak Doktor Terang aja uh, Pemamanya Pak Lepudra ya. Pak Uwardi Saya lukis wajah Bapak Coba lihat Saya lihatkan foto Wah persisnya Bawa ke Moria Saya serahkan Itu yang lain Pak Saya perkenalan Pak Jero Aceh Pak. Jero, kan tahu saya jadi wartawan aja, Pak Jero. Uh, saya perkenalan diri bisa melukis. <laughs> oh, contohnya apa? Oh, ini Pak Kuy. Bagus, Bos. Nah, itu seperti di Dewo Pak uh, Pak makan kenal yang hanya bisa nulis. Saya perkenalkan, oh, kamu bisa melukis juga ya. Oh, ini contohnya, Pak. Wah, baru kemari. Nah, dikasih apa? Untuk beli cet gitu, itu perkenal seperti maaf ya, beliau sudah meninggal ini Pak Nyoman Gunarsa ya waktu beliau nah, dijual. Anak saya bilang, banyak orang yang bilang dia sama seperti Pak Radal Gunarsa itu dulu, dia lukis orang-orang ya, orang-orang tidak pesan di kasarnya ditodorkan dibayar akhirnya di Gunarsa kaya boleh dibilang anu pada pengemis ya pengemis intelek ya, <laughs> pongah lah harus harus kita juari ya pongah lah. Ya jadi Tapi ada menunjukkan bahwa kita bisa berkarya. Ya jadi, gitu, nah. gitu, gitu ya itu bukan anu lah ya itu kan itulah seperti menunjukkan saya bisa ya. berkarya. buktinya mana? Ya saya perlihatkan bukti ya ada lah Himalan gitu waktu, iya. paman nah, sekarang kan sudah tergolong senior itu apa ada di apa keturunan bapak yang yang melanjutkan ini oh ya kebetulan itu ya. nyoman itu anak saya nomor tiga dia dari kecil memang suka gamar gitu, ya. nyoman suya so. tinggal di mana? waktu dia tamat SMP pak dia minta ajian, pak yang kalau sekolah di sini ya. oh ya bagus SMSR ya sekolah menengah seni ya. Rupa. Di sana dia sekolah Tamat di SM lagi dia nanya Pak, yang kalau masuk di Jogja sekolah, oh ya bagus, Saya yang uang di LPD Pak, saya kasih uang berangkat ke Jogja testing lulus 1 nya tahun 2004, dia melanjutkan, dia iseng ngelamar di di uh, isi Surakarta ya, isi Institut Seni isi Solo Surakarta membutuhkan dosen membutuhkan dosen yang tamatan isi Jogja dan kalau bisa orangnya Bali orang Bali ya banyak yang lamar anak saya Nyoman Suyasa lamar tes tes tes tes, tes. dapat ya sekarang sudah sekitar lima tahun dia jadi isi Surakarta dan melahirkan dia dia dia haruskan itu dosen itu paling tidak S 2 ya dia sudah sudah S11. S2. Dulu SSN sekarang MSN ya, magister. Ya, ya syukur Pak Dada yang melanjutkan saya punya. Itu sama dengan bahwa yang serba bisa gitu. Apa memang khusus? Ya syukurlah. Cuma aliran tertentu gitu ya, ya sebelumnya naturalis. Realis ya Itu contohnya realis. Bagus se realis. Melan pernah waktu lama melukis pameran di SMSR ya. Jadi anak-anak sekolah pameran, iya syukur hasil karyanya nyoman jorasandul ya, naturalis oh, ya. joras itu makanya dapat sdpk dan dapat super semar satu tahun biasiswa biasiswa namanya langsung jogja gitu, iya gitu sekolah dia yang melanjut, yang lainnya ya, saya punya anak empat laki semua bisa menggambar dan saya melukis, saya aja dari kecil dari TK kalau saya melukis sini dulu saya melukis kalau saya melukis dia ngambil kuas ngambil ciat ngambil ikut dia orang dia kecil Waduh, dia di TK itu mengantarkan anak-anak itu kalau bisa dia melukis dari kecil itu jadi dokter jiwa bilang si anak itu orang akan apa dengan berkesenian dia bisa menghidupkan melatih Otak kiri dan otak kanan sebagai seniman. Seniman gitu ya? Badut ya, kan hmm, udah ya. tau gitu. Itu ceritanya. Baik seniman apa aja? Seni tari, seni nulis puisi, nulis cerita, cerpen, itu kan bagian dari seni. Dia gitu, ya. ya. seni sastra. Dia melatih otak itu orang pun nulis itu. Melan puisi itu ada rangkuman dari serika yang banyak dibentuk puisi. Lukisnya juga ini puisi sebenarnya kan ya. Tapi saya Serananya puisi itu, beda Pakai chat <laughs> Kalau ah. kita kembangkan cerita itu Panjang cerita Kalau dirangkum kan jadi puisi Membaca puisi itu kan harus Dengan hati Nurani Perasaannya Kalau baca sebentar lalu apa ini <laughs> gitu. ya Seperti Bunda Putri Putri ini isinya Pak Gubernur luar biasa, ya, ya. kalau dia baca puisi di panggung itu, puish, bersaing sama Abu Bakar ya, suaranya menggelegar, <tuk> mudah-mudahan saya ngomong didengar oleh ibu Bunda Putri ya, <tuk> saya pengagum, pernah saya lukis beliau, Bunda Putri pernah saya lukis. <tuk> Sahabat kenal Bali Jani, itulah isi bincang-bincang saya dengan pelukis senior Bali, yang pernah mendapatkan penghargaan Dharma Kusuma, yaitu penghargaan tertinggi dan sangat bergengsi di bidang seni dari pemerintah daerah provinsi Bali. Selain itu, ia juga telah mengantongi sertifikat hak kekayaan intelektual (HKI) untuk karyanya. Sebelum saya akhiri, perlu saya ingatkan bahwa dukungan anda sangat bermanfaat untuk perkembangan Kenal balijani Jani ke depan. Karena itu mohon perkenan anda untuk subscribe dan menekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dalam menyimak konten Kenal balijani berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Salam rayu.